Baiklah persahabat untuk menemani santai Pagi kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola lagi. Di kabar pertama persahabat dia ya, sudah mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah untuk Bunda Lesti dinominasi female single of the Year Sudah tembus di angka 8 juta votes Untuk nominasi sosial media artist of the Year. Sudah tembus di angka 5 juta lebih untuk voting. Luar biasa, Lesti memang selalu the best. Masya Allah, tim bukan sembarang tim bersahabat ya. Semangat terus untuk warga Konoha. Udah 8 juta, otw 9 juta. Yuk, semangat. Jangan kendor semangatnya sampai penutupan, buktikan, kekompakan, dan kesulitan kita semuanya untuk dukung karya-karya terbaik seorang Lesti kejora. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun ofisial VIV Leslar Lovers Tim Ford Gunda L bukan sembarang tim Semangat gas lagi yuk, otw 9 juta, bismillah borong piala, amin Leslar bangkit ya, kita borong piala penghargaan ajang Indonesian Music Award 2022 kita selalu kompak, kita yakin kita akan membawa pulang piala penghargaan itu untuk spesial Bunda Lesti Kejora. Berikutnya, persahabat, jangan lupa juga untuk dukung idola kesayangan Lesti Kejora di Ajang The Academy Social Media Award 2022. Bunda Lesti masuk kategori juri terfavorit, persahabat, ya. Jangan lupa voting juga. Yang belum tahu cara untuk voting, persahabat, ini ada mekanisme cara voting di sosial media Indosiar yang pertama persenabat lewat SMS kalian harus ketik da spasi kode SMS kirim ke 97288 untuk di aplikasi video.com kalian harus vote di aplikasi video masuk ke halaman video games secara gratis di Instagram like salah satu foto kategori juri terfavorit di Instagram Indosiar dan untuk Facebook, seperti biasa, like salah satu foto kategori juri terfavorit di Facebook Indosiar. Untuk Twitter pun sama, persahabat, like salah satu foto kategori juri terfavorit di Twitter Indosiar gratis. Yuk sama-sama kita support, kita dukung Persahabat ya. Karena untuk periode voting The Academy 5 Social Media Award 2022 itu dimulai kemarin pada tanggal 25 November hari Jumat sampai dengan Jumat 2 Desember 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Itulah Persahabat. Untuk mekanisme Voting di sosial media indonesia Untuk kode voting SMS Bunda Lesti Itu adalah DAB4 Jangan sampai salah persahabat ya B4 untuk kode SMS voting Di sosial media award 2022 Bunda Lesti masuk kategori juri terfavorit Masya Allah untuk warga Konoha Semuanya kita support dan dukung penuh Untuk Bunda Lesti Kejarah untuk berikutnya kita simak juga persahabat ya. Ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Ini ya, tentunya momen kemarin saat Bunda Les memakai jas hujan dan Papa Bibi sama persahabat ya. Mereka ternyata naik ATV hujan-hujanan persahabat. Masya Allah keseruan di Bali persahabat ya. Dan kita mendapatkan tentunya bocoran juga. Bahwa Lesti dan Rizki Bilar itu perdana persahabat ya Kita lihat nih ada sebuah pertanyaan sebelumnya Naik motor roda empat gak tahu namanya Kasih videonya dong Baba ji katanya tuh ya Kita lihat nih Yes Pengalaman kedua aku bersama Ali dan Merjin Perdananya Leslar Tuh persahabat Luar biasa ya Masya Allah, mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjaga dan terjalin dengan baik. Banyak juga komentar dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, FD Wiati mengatakan, ketahuan kan siapa yang dua-duanya naik perdana. Aduh, pasti seru banget persahabat ya kalau ada vlognya. Kita selalu kangen, selalu merindukan vlog-vlog Leslar Entertainment. Semoga persahabat ya kembali bangkit untuk LE kita yakin bahwa idola kesenangan kita akan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya untuk berikutnya juga persahabat ya vitamin makin membuat kita semakin bahagia pastinya kita lihat diunggah kamar jin aduh Masya Allah ini mah 3 kapal yang sangat kece sangat keren apalagi yang berada di tengah kapal gulas banget ini kapal fenomenal persahabat ya Masya Allah Slide pertama membuat kita semakin terkagum-kagum Seed kedua, aduh makin baper aja melihat pandangan mereka Tatapan mereka yang sepenuh dengan cinta dan kasih sayang Luar biasa Lesler Mudah-mudahan bersahabat Ketiganya Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah Dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk mereka Kita lihat juga bersahabat ya di sini ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kamar Jin Bali 2022 Masya Allah Ada juga tanggapan dari Kak Sania Mengatakan lucu banget Ah katanya dia Masya Allah lucu banget ya Mereka kapalan Aduh luar biasa Hingga komentar pun banyak sekali dibanjiri di postingan ini persahabat. ya kita lihat dari akun U M mengatakan trikapol masya Allah sama buat kalian semoga persahabatannya sampai tua amin ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Roha Jati mengatakan ya Allah lindungi pasangan ketiga tiganya dari segala hal buruk jadikan rumah tangga mereka sakinah, mawadah warahmah amin masya Allah Luar biasa, doa baik begitu banyak, doa baik begitu diberikan untuk pasangan Leslar. Dan pastinya untuk dua kapal lainnya, ada Marjin Ali dan Sania Al-Khafi. Luar biasa. Kita lihat juga persahabatan tanggapan lain. Dari akun Ali Mustafa 44, ini yang dinyinyirin, ini yang dijatuhkan mentalnya, ini yang dibully. Ini yang dibuat pansos, ngakak semakin Anda menjatuhkan, semakin nampak jelas siapa Anda sebenarnya. Ingat, karma tidak pernah memihak. Itu persahabat, ya. Hati-hati, jangan sampai membuli, jangan sampai memfitnah, karena yang difitnah itu tentunya bahagia luar biasa. Kita pun melihatnya bahagia sekali, masya Allah. Mudah-mudahan sahabat ya, apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, dan semoga kita mendapatkan kejutan baik, kabar baik dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.